Selamat datang di MPL Indonesia Season 8 Hari terakhir di minggu kedua Dan kali ini, dua pertarungan sengit akan tersaji di Land of Dawn Di pertandingan pertama kali ini Menyajikan duel antara Bigtron Alpha Yang akan berhadapan dengan tim RRQ Hoshi Dan di pertandingan terakhir minggu ini Mempertemukan Giffen Yang akan berhadapan dengan Rebellion Gainflakes Siapa yang akan menutup minggu ini dengan kemenangan? Mari kita saksikan di MPL Indonesia season 8 Oke ini dia hasil pertandingan di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 ya Match pertamanya RRQ versus Bigetron dimenangkan oleh RRQ dengan skor 2-0 ya Di match keduanya ada Geek Farm versus Rebellion Game League, dimenangkan oleh Geek Farm dengan skor 2-1 Oke itu dia hasil pertandingan terakhir ya di minggu kedua di hari ketiga babak regular season ya oke ini dia untuk klasmen sementara minggu kedua di hari ketiga ya Oke posisi pertama ada alter Ego dengan poin plus 5 di posisi kedua ada onik dengan poin plus 4 di posisi ketiga ada EVOS dengan poin plus 3 di posisi keempat ada Ereti Hoshi dengan poin plus 1 di posisi kelima ada bigatron dengan poin minus satu di posisi keenam ada Aura Fire dengan poin minus dua ya di posisi ketujuh ada Geek Farm dengan poin minus empat di posisi kedelapan ada Rebellion gametrik dengan poin minus enam ya oke itu dia untuk klasemen sementara di minggu kedua di hari ketiga ya Oke ini dia untuk jadwal MPL Season ke-8 minggu ketiga di hari pertama kedua dan ketiga ya oke ini dia jadwalnya oke ini dia jadwal di minggu ketiga ya di hari pertama yaitu hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 match pertamanya ada Aura versus Alterigo pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat match keduanya ada Evos Legend versus Onyx Esports ya pukul 17 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat Oke, untuk di hari kedua yaitu hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Match pertamanya ada Rebellion Kendrick versus Aura Fire yaitu pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat. Match keduanya ada Bigetron versus Alterigo yaitu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian barat. Oke, ini dia yang kalian tunggu-tunggu, match ketiganya yaitu ada El Clasico antara RRQ Hoshi versus EVOS Legend yaitu pukul 18 Waktu Indonesia bagian Barat untuk di hari ketiga yaitu hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 ya yaitu match pertamanya ada Geek Farm versus Onyx pukul 15:00 Waktu Indonesia bagian Barat Match keduanya ada RRQ Hoshi versus rebellion gameplik itu pukul 17 lewat 30 Waktu Indonesia bagian Barat ya oke okay, itu dia untuk jadwal MPL season ke-8 minggu depan ya Minggu ketiga untuk hari Jumat dari Sabtu dan hari Minggunya ya jadi untuk besok Senin Selasa Rabu Kamis ya tidak ada MPL dan akan dimulai lagi yaitu hari Jumat tanggal 27 Agustus ya Oke segitu aja informasinya semoga bermanfaat jangan lupa di like di share di subrek juga ya Oke bye bye